Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, Di sini saya akan memberikan e, tutorial cara instalasi c4 ya. E, sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang belum punya e, server atau server PHP-nya, Silahkan teman-teman download. Bisa pakai Sam atau pakai WAM e, atau boleh pakai balak, pakai Laragon dan lain sebagainya ya yang penting ada server php nya kemudian yang kedua jangan lupa uh, install Composer download Composer ketikan di Google Composer nanti akan muncul uh, silakan teman-teman download Oke okay. uh, saya anggap teman-teman sudah punya sampp atau uh, server php lah ya kemudian kode uh, editornya silakan teman-teman terserah teman-teman mau pakai Sublime atau pakai uh, notepad Plus plus kemudian atau PS Code terserah teman-teman ya ya ya itu mungkin ya e, terus e, sudah terinstall Composer Oke langsung saja di sini saya berada pada folder CI News CI News itu dimana mana News ini kalau saya gambarkan ini kalau di tempat saya di sini APP CI4 kemudian dicoba di sini CI News ya Nah nanti Uh, file yang kita install nanti akan berada di sini. Oke, okay, langsung saja, saya akan menginstal kodek uh, niter 4, uh, bisa melalui CMD ataupun terminal dari VS Code. Ya, kalau teman-teman melalui CMD, uh, silakan teman-teman masuk dulu ke foldernya masing-masing ya yang sudah dibuka. Nah, saya akan lewat sini. Kemudian di sini saya akan ketikkan composer create create project kode ini terempat kemudian app starter no dev oke kita install dulu oke uh, ini repository ya. Di sini ada beberapa hal yang kuning, error downloading repository package JSON. tidak dapat resolve ya. Oke, okay. uh, kita cek dulu apa ada yang salah atau gimana. Uh, package informasi was loaded from the local case and might be off. of update uh, Oke, okay. complete project, kode dari 4 app starter, nordev ya. Yeah mungkin ini package-nya udah out of date. Eh, uh, tidak masalah nih. Eh, uh, ini sebenarnya yang error cURL-nya ya. Cuman gak apa-apa. Uh, kita coba nih di sini. Oh iya, eh uh, mohon maaf nih. Ada kesalahan, kita belum kasih nama. Jadi kita delete dulu ya. Kita ulang lagi ya. Uh, saya ulang di sini. Uh, mohon maaf ada kesalahan di sini eh uh, jadi saya kasih namanya APP starter di sini nama projectnya ya C4 nah kita c-news saja langsung c-news kemudian node. Oke okay. oh, mohon maaf tadi nggak ada nama foldernya Oke okay. uh, untuk errornya uh, tetap ya ini di url cuma di sini udah langsung c-newsnya Oke okay kemudian eh, kita langsung masuk kita setting database nya ya di sini saya akan membuat eh, namanya DB news ya kita akan membuat di sini kita akan setting dulu kita akan masuk nanti ke ininya apa eh udah jalan atau belum Oke kita masuk APP kemudian kita masuk config nah development ini di sini ketik nol ini untuk mengetahui troubleshoot ya Jadi nanti yang mana kalau error kita tahu di bagian mana Oke kemudian coba kita spark dulu ya kita jalankan dulu PHP PHP spark share Oke ini seperti ini, kita belum login jadi kita harus login dulu, cdci news hmm, c news nah, seperti ini, php pack serve nah, dia akan jalan ke localhost 8080, coba kita cek di sini localhost 8080 Nah dia sudah jalan ya. Dia menjalankan file controller. Coba kita ganti di controllernya misalkan kita ganti sebuah nama ya. Dia menjalankan file controller. Di controller ini sudah ada home di mana home ini yang dijalankan saat pertama kali ketika di root ini ya, di config root ini. Kemudian di bawah itu ada home index get. Jadi dia ngambil saat pertama kali dijalankan ya, jadi langsung ke home. Coba kita uh, tampilkan Eko misalkan uh, Gusma Kreatif by Agus ST. Ini, uh, coba kita jalankan. Uh, Oke okay, ya, ini udah muncul ya. Uh, kita coba uh, lihat cek. Kalau error-error seperti apa, nah dia akan memberitahu ya bahwa sintak ini ada yang error, errornya di mana, ini dikasih tahu di sini ya. Nah seperti itu. Coba kita bedakan bila mana kita nggak rubah uh, developmentnya tetap satu nih, kita kembalikan, misalkan ya kemudian produksinya nol. Oke, okay, uh, kita coba tes di sini nah dia nggak akan ngasih tahu kita apa permasalahannya jadi eh, tujuan kita eh, pada mode development ini dibuat nol kemudian ini satu ini untuk mempermudah kita dalam mode development ya jadi ketika dikinin Oh ya dari salah dan kita eh, enak untuk problem setnya Oke okay. mungkin itu tutorial uh, untuk settingnya kemudian uh, masuk ke setting databasenya ya belum kita uh, masuk ke databasenya uh, itu nanti akan masuk pada tutorial yang kedua Oke okay, mungkin untuk instalasi saya cukup sekian saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh